Selamat sore, teman-teman. Sore. -teman. Sore, Bu. Sore. Teman-teman yang sudah hadir boleh bantu buka kameranya ya. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita. 321 Kemudian ini pertemuan kita hari ini. Agendanya kita akan pelajari tentang date function. Yang sudah lihat videonya. Tadi saya ada tempel video di sini. Terus kita akan ada uh, biasa diskusi tanya jawab. Terus teman-teman ada assignment, mohon dikerjakan. Dan kita ada pembahasan sedikit tentang uh, AWS. Yuk kita mulai ya. Saya share dulu. Oke teman-teman, untuk date function di MariaDB ini ada tiga jenis. Current date, atau tulisannya current aja, kemudian now sama sis date. Adakah diantara teman-teman yang mau menjawab apa sih current date, now sama sis tuh itu bedanya apa? Tiga-tiganya langsung ya perbedaannya apa. Silahkan di sebutkan nama dulu supaya saya gampang inputkan poinnya. Apa nih, Masa. current date, now, sama sis date? Ada yang mau coba jawab? Aku. Saya, Bu. Aku. Apa, Nisa? Moses atau siapa? Sherly. Nisa, Bu, tadi. Nisa, Nisa diwasi, bu. Nisa. Ya. boleh, Nisa. Yang mana, Bu, semuanya? Kan di sini ada current date, now, sama sis date. Hari ini kita belajar date time function tentang tanggal, Nah ini tuh apa sih current date, now sama sis date kan kita udah ada di pembahasannya. Silahkan dijabarkan. Oh kalau current date tuh ini, kalau now tuh ini, kalau sis tuh ini. Silahkan. Kalau, kalau current date itu tanggal hari ini misalnya 2021 garis miring 03 garis miring 24. Kalau si like Yang Now itu eh, dieksekusi pas jam yang sama sekarang terus. Jadi ada tanggal sama jamnya Kalau this date Dari saat Pas si kodenya dieksekusi Oke Betul Ada yang sudah nyala sialnya Nisa terima kasih jawabannya Ada yang sudah menyalakah kah Sialnya Ada yang mau share screen Saya buka dulu Ada yang mau share screen Karen date Now dan cease dengan kondisi kita hari ini, tanggal 24 Maret 2021 jam 3 lebih 11. Hasilnya gimana nih kalau sintak ini dijalankan? Tadi Nisa sudah bantu jelaskan, kalau current date hari ini. Kalau now berarti keluar tuh ada waktunya, ada timenya juga. Kalau cease date waktu e sintaknya dieksekusi. Ada yang sudah nyala kah sialnya? Silahkan. Saya simpan di Word, Bu. <laughs> Udah coba tapi. Jalanin di, jangan, coba dijalankan di Shell, coba. Oh di Shell. Oh, nah, harus nyalain oh, dulu. Parented now sama sis-dead, pakai koma aja. Apa yang terjadi? Apa hasil tampilannya? Share screen sudah saya buka, silahkan yang duluan. Kayaknya nggak bisa, Bu. Eh. Ibu masih share screen, Bu. Eh, stop ya. Oke, okay, oke. Okay. Silahkan share, Lee ya, Berarti ya, boleh Bu? Oke, okay, silahkan share. Si nama ya, teh. Boleh Bu. share supaya terlihat oleh teman-temannya. Karen okay, deh, pakai kontrol sama mouse-nya di scroll ya cukup segitu sih ya terima kasih oke okay. <laughs> Select. langsung <laughs> ya sih current date jangan seperti itu sih ya kalau kayak gitu berarti nanti jadi tiga sintak mintanya satu sintak sih ya current date now sama sis date nya langsung dalam satu sintak current date Hmm. Nah, boleh terakhir sysdate. Siste. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini ya teman-teman betul yang Shirley tulis current date mengambil tanggal hari ini 24 Maret 2021. Kalau current date tidak memunculkan time, now memunculkan time-nya. Sekarang udah 15 lebih 12 muncul jamnya. Sama detiknya. Dan kalau sysdate, itu adalah waktu kapan sintak ini dieksekusi. Kebetulan jalannya bareng, makanya jam yang ada di now sama di sysdate sama. Seperti itu. Jadi ini tentang tanggal. Apakah ada pertanyaan tentang tanggal? Gampang bisa nih teman-teman? Nah kalau di aplikasi lain biasanya kenalnya sysdate. Seperti itu. Jadi kalau mengambil tanggal hari ini di sistem, Menggunakan SISDAT seperti itu. Terima kasih, Charlie. Berikutnya. Sip ya, berarti tentang tanggal. Jadi nanti kalau sampai di soal ada permintaan untuk jam, teman-teman tidak bisa pakai current date. Karena current date tidak ngeluarin jam, dia hanya ngeluarin tanggal aja. Oke. Okay. Itu sih berikutnya. Berikutnya untuk format tanggal, pakai function namanya date format. Kemudian di sini, saya sih pakai contohnya hire date yang dari eh, tabel employees. ya. Jadi di sini harusnya select date format, hire date ada from employees. Maka di kolom hire date yang tadinya tanggalnya itu eh, tanggal bulan tahun, bulan tanggal tahun. Seperti itu kita bisa format lebih baik dengan menggunakan tanda persen huruf D besar persen M untuk bulan dan persen Y seperti ini. Apakah ada yang sudah mencoba juga hasilnya seperti apa nih tampilannya? Kalau misalnya kita menggunakan uh, hire date kemudian di sini dipanggil dari tabel employees. Hasilnya di sini seperti apa? Silahkan, ada yang sudah mencobakah? Saya berhenti share screen ya, karena nggak bisa. Langsung, saya stop. Teman-teman, sialnya nyala ya, supaya tinggal langsung share screen. Silahkan yang mau mencoba, kalau huruf D besar, M besar, Y besar, pengaruh di... Kolom hire date yang ada di tabel employees itu hasilnya seperti apa, silakan. Bu ini harus share screen. Ya, share screen. Langsung jalankan sintaknya. Silakan Juan, Juan mau? Mau jawab Juan? Pakainya pakai hire date aja. Oh, boleh, boleh. Silahkan. Saya tandain dulu ya, Juan. Yang diminta di format D besar, M besar, Y besar. Juan, boleh bantu besarkan hurufnya enggak ya? Supaya terlihat. Jadi diri rekamannya terlihat besar buruknya. Pakai kontrol sama yang mouse-nya. Scroll di mouse. Ya, dikit lagi, Juan. Terima kasih. Select, silakan. Panggil kolomnya. Kita pakai yang hired date. Yang ada di tabel employees. Juan, kayaknya ada yang lupa. sintaknya. Ya, boleh di, di, dipanggil dulu. Boleh sih, Juan, Select hire date from employees, boleh. Supaya terlihat bedanya. Select hire date from employees. Akhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini teman-teman di hire date itu formatnya tahun, bulan, tanggal. Kita mau atur supaya formatnya tanggal, bulan, tahun. Sehingga kita perlu function namanya date format. Terus dipanggil nama kolomnya. Kemudian kita tampilannya mau seperti apa? Gunakan tanda kutip dua. Misalnya Juan pingin sama persis kayak gini ada stripnya boleh. D strip dikasih strip boleh juga Juan. Kemudian persen M besar ya besar. Maka hasilnya kalau menggunakan yang huruf besar semua jangan terlalu atas ya Ju supaya kelihatan yang 17 Juninya. Turun sedikit supaya bisa membandingkan dengan tampilan yang atasnya. Turun sedikit, Juan. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Johan. Nah, kalau tadi di awal kita nggak pakai format munculnya 2003, strip 06, strip 17. Kalau sekarang kita pakai format huruf D besar itu untuk menampilkan ordinal number, first, second, third dan sebagainya. Itu yang pakai huruf D besar. Kemudian karena di format juan ada strip, dia memunculkan juga ada strip. Strip jun. Kenapa bisa keluar June dalam huruf, bahasa Inggris hurufnya lengkap gitu ya? Karena dia pakai tipenya yang M besar. Kemudian tahun, kalau mau 4 digit, dia pakai yang huruf Y besar. Seperti itu teman-teman. Nah ini sekalian punya juan ya. Kalau kita pakainya huruf D kecil gimana? Coba. Juan boleh pakai panah ke atas supaya tidak ngetik lagi. Dipencet dua kali ya. Nah, silahkan diganti hurufnya D kecil supaya teman-teman berasa langsung. Persennya tetap, Juan. D kecil. M-nya M kecil. Kemudian Y-nya Y kecil. From employees. Maka hasilnya dia akan ngeluarin tanggal bulannya cuma 2 digit, tahunnya juga cuma 2 digit. Oke, terima kasih Juan. Pertanyaan saya, gimana caranya kalau kita mau menampilkan tanggalnya begini? Cepetan ya, bentar. Kalau ternyata kita maunya begini, kita maunya tanggal, misalnya hari ini tanggal 24, 24 Maret, kemudian tahunnya kayak gini. Ada yang bisa jawab? Y-nya kecil, Bu. Yang jawab? Faris. Faris? Entah Faris, saya kasih tanda dulu. Berarti caranya... Faris mau share screen? Oh, boleh, boleh. Oke, okay, silahkan. Benar nggak tuh munculnya? 24 Maret 21. 24 Maret oh. 21 ya, Chris? Ibunya masih share screen, Bu. Oh. Yeah, udah. Coba gimana kalau maunya 24 Maret 21. Select that format. underscore format jangan dikasih spasi, <kosok> nah, koma, baru formatnya, <kosok> SMM, persen y, gitu. Ketik koma, itu ya, terus sekarang sudah bisa yang berikutnya hari. Nah, kalau hari teman-teman pakai huruf W besar sehingga dia mengeluarkan uh, ini nama hari dalam bahasa Inggris. Siapa yang bisa melengkapi sintak varis yang tadi sehingga tulisannya berarti hari ini Rabu, Wednesday, koma, oh saya tulis aja ya. Karena nanti latihannya teman-teman Silahkan siapa yang bisa Supaya memformat kayak gini Ini kan tadi punya Faris Sekarang di sini tulisannya Wednesday, 24 Maret 21 Silahkan Saya boleh Share screen Silahkan Teh Panu Ini ya, ntar belum enter. Ini Bu. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi silahkan dipanggil uh, pakai persen web besar. Terakhir, terima kasih Stefanus. Soal terakhir, apa yang mau... Soalnya hire date kita tidak ada jam hire-nya ya. Jadi kita nggak bisa cobain pakai yang di yang di tabel employees makanya kita pakainya tanggal sistem aja. Terakhir kita mau buka hari, kemudian tanggal kemudian, saya belum share screen. Sekarang di saya jamnya jam 16.29 atau mungkin sintak teman-teman pas jalan di 16.30. Saya mau keluarkan Jamnya di sini. 16 atau jam 4.00. 29. Jadi keluarin jamnya. Silahkan. Jadi tadi sudah ada hari. Saya boleh, Ibu. Mas silahkan. Silahkan di-share screen, Mas kalau untuk yang menit kita nggak bisa pakai M karena e, M itu sudah dipakai untuk bulan huruf besar, huruf kecil sudah dipakai Moses boleh bantu dibesarkan kayaknya eh, kenapa jam 12? oh apa Moses yang kelupaan Jam 3.30, betul. Ya, betul, Mas Teman-teman bisa ya. Jadi M boleh dipakai lagi. Pinjam layar Mas es sebentar. M tidak bisa dipakai lagi karena M besar dan M kecil sudah dipakai untuk bulan. Jadi untuk menit kita cuma bisa pakai I. Sedangkan nanti kalau teman-teman perlu menampilkan di sini harus ada detiknya, teman-teman pakai S. Second tetap. Kalau H kan hour biasa. Hanya ini aja yang teman-teman perlu ingat bahwa menit kita nggak bisa pakai M, tetapi kita pakainya I. Terima kasih, Mas Masef. Jadi inilah yang diperkenalkan di date function. Ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Tentang memformat tanggal. Nah, kenapa biasanya diformat tanggalnya? Supaya tampilannya sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tidak, berarti munculnya tahun, bulan. Tanggal dari sistem seperti itu. Nanti latihan teman-teman hanya dua soal saja. Sebetulnya ini sangat mudah karena tadi teman kita sudah ada yang menjawab. Soal yang pertama sintak. Soal yang kedua, nanti silakan teman-teman tuliskan satu perbedaan dari current sama noun. Terus kasih contohnya sintaknya. Ini mah yakin pasti bisa semua ya. Kemudian yang pertama ini tugas untuk Sinta. Tampilkan first name dan last name dalam satu kolom. Seperti biasa kalau udah tahu satu kolom pasti tulisannya nama kolomnya nama lengkap ya langsung. Kemudian hire date-nya diminta dengan format seperti ini. Ada harinya, ada tanggalnya, ada strip ada bulannya, ada tahunnya. Jadi hari, tanggal, bulan, tahun lengkap dan tahunnya 4 digit. Yang diminta ditampilkan dari tabel employees. Lalu, teman-teman sudah kenal cara untuk mengurutkan data. Urutkan dari hire date yang paling bawah sampai yang paling akhir. Paling awal urutkan hire date dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Artinya kalau ada yang di hire Januari, Januari duluan, yang terakhir itu yang Desember seperti itu. Ini tugas hari ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Uh, Bu, ya. ordernya lihat bulan, lihat tahun ya? Yang dilihat bulannya. Oke. Okay. Sebenarnya, sebenarnya uh, otomatis sih, kalau misalkan teman-teman pakai pengurutan itu kan bisa 24 Maret dia sama 25 Maret dia pasti akan duluan yang 24 Maret sih. 24 Maret sama 28 Maret dia pasti urutan yang pertama yang 24 Maret dulu. Jadi, enggak usah panggil bulannya, langsung aja pakai higher date -nya. Oke, Bu. Siap. Bisa, teman-teman, untuk tugasnya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya titip pesan supaya teman-teman penulisan sintaknya betul. Terus, ada beberapa komen yang saya sampaikan di CLS teman-teman, itu terkait kutip satu sama kutip 2 teman-teman perlu perhatikan itu ya kalau untuk value misalnya teman-teman ada syarat where where first name sama dengan king nah kingnya itu kan string jadi kutipnya pakailah kutip satu sehingga ketika menggunakan untuk format seperti ini teman-teman apal bahwa penggunaannya pakai kutip dua seperti itu untuk s nama alias juga sama gunakan kutip dua jadi yang value aja sih yang saya ingetin teman-teman pakai kutip satu kayaknya eh, yang minggu lalu tuh saya ada copy paste jawaban untuk teman-teman supaya di review bareng sintaknya ya. ya silahkan digunakan komentarnya. kalau misalnya ternyata ada yang perlu ditanyakan dikonfirmasi ke saya. bu udah jalan. nah kadang-kadang memang eh, di setiap DBMS tuh beda-beda aturannya sih. tapi bareng-bareng aja supaya ikut aturannya. saya juga ngikutin dokumentasinya Maria Libi jadi bukan saya yang buat kutip satu atau kutip dua. diperhatikan lagi ya teman-teman. Dan saya di yang berikutnya tuh ingin jelaskan tentang AWS teman-teman join tapi kayaknya saya akan tutup dulu meeting yang ini gitu ya setujukah teman-teman supaya nggak kepotong setuju bu saya tutup langsung aja meeting yang ini oke teman-teman Oke, -teman? bu ya saya tutup ya terima kasih teman-teman